Angkat banget peralatan kali ini, pasum saja. Maju, Satu, satu, satu, Tak ada pelanggaran. Aku mau nih tadi bulannya terlebar keluar. Oh. Ah. Sampai ah, ah, poi hee hee hee hee ya ada hee hee hee ya 500 GB ini. Jadi <Sukai> merah. Anak-anak semua di sini ternyata. <Sukai> Aku pasang nanti di lampu sorot di atas. <Sukai> Tulisannya left di TPTI. Jangan langsung dia lagi. Gimana, bibit ya, udah, udah udah kerja di kota Baru, Pak. Oh, di Kota, oh, di kota baru. Dekat. Woi tangkap Ah. Ah melanggar. Poin buat Kladen. Wow. Sudah Ah, Iya, posisi sama. Eh dua semangat lagi sama musik hmm. akhirnya bisa mengimbangi posisi saat ini 12 sama dari Kladen berhadapan dengan Marco ya nah. Ma aku datang tapi siapa <laughs> <bola sama> <tutuk> Out. Out. <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> bola. Bola-bola longgut semua ya kita ah. ah. ah. ah. lagi sama 14. Poin <tuk> Tapi. <tuk> Ntar, ntar, Gila, Den enam belas dua belas. Ah, semangat! Hai, hai, hai! Hai, hai! kesempatan tadi harus fokus kontrol 18-16 18-16 <San> <ay> <San> <t> <San> bagaimana harapan bapak mengenai kegiatan ini pak apa mengedepankan eh, tim kita menang ataukah Selesai dengan silaturahmi yang terbangun harapan kegiatan turnamen ini berjalan lancar dan tim pintu putra tetap jadi unggulan dan juara satu. Kalau tim putri sama sama, sama. <laughs> tim putra putri harus menjadi juara tapi kedua tim ini adalah yang berumah yang memenangkan seluruh warga pemerhati olahraga pak semangat olahraga oke ya. mudah-mudahan bisa berjalan lagi ke depan. <laughs> dua puluh delapan belas kan kok oh ada di Wih, oh, oh, oh, oh, oh. uh, saking ramenya guys ada seribu penonton dari beberapa desa antara Kalimantan Selatan yang Kaltim Iya, karena kan perbatasan, kalsel-kalsen, Kalkalk satu-satunya desa yang bisa mempertemukan dua provinsi. Nah, oke, akan dimulai lagi. Lakukan, yeah. yeah. lakukan, yeah. Posisi yang genting saat ini Kladen mengungguli 24 poin dengan 20 dari SMA Negeri Bakau. Apakah di set pertama Kladen mengungguli satu set ini? Oke, okay, poin buat SMA Negeri Pamukan Utara Bakau. Masih ada peluang 2 4 ah, Akhirnya bobol dengan ah, ada pelanggaran tadi padahal semestinya tajam tajam dari Kladen. Posisi di 4-2-2. Masih menegangkan Para penonton Ah, akhirnya Claden pada putaran pertama ini dimenangkan dengan skor dua lima dua eh dua lima dua dua dua Claden di set atau putaran pertama dimenangkannya dan 22 untuk dari Pamukan utara SMA Negeri 1 kompon utara maksudnya satu kosong demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita tunggu pada set kedua di jam atau pukul 18 saat ini Senin 30 Januari 2023